Doa pagi mohon semangat dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini aku berdoa kehadiratMu untuk memohon kepadamu. Agar engkau memberikan kepadaku semangat dan kekuatan baru untuk melakukan semua pekerjaanku pada hari ini, urapi pikiranku dan berilah aku kekuatan agar apa yang aku kerjakan hari ini membawa kemuliaan bagi namamu. Aku juga berdoa untuk semua rekan-rekan kerjaku. Semoga engkau juga memberikan mereka rahmat ketekunan Agar mereka dapat mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu